Dan tidak akan sempat mohon. Tidak ada apa ada.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 Tunggu ya. Untuk bersembunyi Kemana pun aku pergi Wajar akan mengikutiku tempat untuk lari tidak ada tempat yang bersembunyi kepadapun aku pergi, ajarku Iblis. Tidak ada tempat untuk bersungguh. Yolah, ayo kita mulai. Tidak ada tempat untuk berhempur. Kemana aku pun. akan mengikutiku. Kalian bahkan tidak akan sempat mohon ampun. Keahitan tidak pernah mati. Senang bertemu denganmu, Rafaela. Uranus, ayo kita mulai. Tidak ada tempat untuk keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terima ini, kekuatan petir yang sesungguhnya. Ini. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saksikan kekuatan petir yang seunguhnya tidak ada tempat untuk lari tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ayat bahkan tidak akan tempat... Ada tempat untuk bersembunyi. Tidak akan tempat mohon aku Uranus, ayo kita mulai Tidak ada tempat untuk kelai Tidak ada tempat untuk bersembunyi Kekuatan petir yang sesungguhnya. Kemanapun aku pergi, Fajar akan mengikutiku. Iblis, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Iblis, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Iblis, kalian bahkan tidak akan tempat mohon aturima Kemana pun aku pergi, wajar akan mengikutiku. ada tempat untuk bersembunyi Uranus, ayo kita mulai Terima hukuman Tidak ada tempat Terima Tempat untuk bersembunyi Tenang bertemu denganmu Rafael. Terima hukuman Kemanapun aku pergi akan tidak ada tempat untuk lari tidak ada tempat untuk bersembunyi